oke okay, teman-teman dan sekarang ini lagi hujan soalnya tadi kita baru berangkat juga ini celananya ini basah soalnya tadi kita pas berangkat hujan dan sekarang saya juga ditemani sama bapak saya dan kita e, rencananya nanti kita mau bermalam di pondok Teman-teman, sekarang masih hujan, jadi seharian tadi kita berangkat. Disini tuh langsung hujan, jadi kita belum bisa masak. Nanti masaknya setelah nunggu hujan, dan kita mau bermalam di sini. Di sini juga hujannya agak banget dari tadi belum kelar, banyak petir juga, banyak bulu Hujannya belum kelar dari tadi, jadi kita masih di sini nggak bisa beraktivitas, nggak bisa keluar. tadinya kita mau cari sayuran di, di sana itu banyak banget sayuran, tapi karena berhubung hujan, kita di sini aja. Tuh, hujannya deras banget. Jadi ini pondoknya juga ada yang bocor. Nah, ada suara burung juga. Tuh, hujan deras. Oke, teman-teman. Sekarang udah malam. Tadi kita uh, ke sini tuh udah sore. Kebetulan sore ke sini tuh tadi hujan. Waktu tadi sore itu hujan, hujannya juga deras banget. Sekarang udah hujan terus. Hampir setiap hari hujan. Oke, okay, dan sekarang kita lagi bakar-bakar. Rencananya kita mau bakar uh, singkong. Nah, kita ada singkong dan kita juga udah nanti ada Umbi, nah kita mau bakar umbi singkong di pondok. Kita juga sambil nyantai, juga ditemani suara jangkrik. Nih sepatu Karohimin juga jeblok banget, basah. <tuh> yeah bikin tadi. Oke, okay, kita sambil nunggu singkongnya matang sama umbinya. Pan itu lagi dibakar, sekalian kita bikin air air hangat. Tadi kita rencananya mau ngopi kalau enggak nanti mau ngeteh. Eh, okay, ni nice. patakilan Mhm. Mm lihat nih singkong sama umbinya udah mateng sekarang kita lagi nunggu air mendidih buat kopi nah jadi si singkong ini enaknya ditemani sama kopi lihat ya ini mahal oh, udah sudah otaknya nyata dia atau Nina sama dia sama Apa lagi Oke, okay, teman-teman, ini dia. Udah matang, ini ada umbi, ada singkong. Kita lagi makan sambil menikmati kopi. punam ah, hmm. nah antarin malam lagi hujan nih. Gitu. Ber-shootingnya Kita gitu. Oke okay, teman-teman Malam ini kita mau Explore tuh ini perkebunan ini ada kebun, kebun singkong. Lihat, sini juga ada kebun bambu. Kita lihat, jadi takut ada ular. Nah, depan bapak saya, kita mau lihat-lihat tuh. Biasanya suka ada babi kalau malam. Sunrise in my face And say Ini tempatnya rimbun banget. Di sini juga banyak suara jangkrik, teman-teman. Uh. Di sini juga ada pohon pisang Pohon pisang, ada pohon pepaya, tuh lihat, oke. Okay. suara aja ini ramai eh, rame banget kita belum nemu hewan belum nemu makanan yang bisa dimakan pisang belum mateng Jauh jenazah sakit itu eh caw detail ya apa berapa caw tuh Oke, kita menemukan pisang kuahannya banyak imunnya kuahnya hmm. oh oh oh oh oh oh teman teman oh oh oh Tuh, kita menemukan lubang. Ular celatang kobat, lihat Pak, serap. Tuh. Ini lubang ular. sekarang uh, udah malam dan kita rencananya juga mau istirahat, mau tidur. Soalnya tadi kita juga habis beraktivitas di pondok. Tadi juga hujan deras. Sekarang suasananya juga Nah, suasananya juga lumayan anget. Soalnya kita ada di pondok di atas ini dua tingkat ya. Dulu pernah di sini dan sekarang juga ke sini lagi. Tapi sama bapak saya. sewaktunya so, waktunya istirahat tidur biar nanti besok bisa beraktivitas lagi. Jadi ya Bapak nyaring jadi Gentena, binena, Bapak nyaring. Oke teman-teman, jadi Bapak saya tidurnya nanti nanti malam nunggu saya tidur. Soalnya tidurnya nanti malam takut ada apa-apa soalnya biasanya eh uh, kalau habis ngopi itu susah tidur tapi kalau karimin udah capek mau tidur dulu okay.